Mitos soal burung yang dapat mendatangkan rezeki dipercaya cara turun temurun. Seperti dirangkum dari berbagai sumber, ada tiga jenis burung yang mitosnya dapat mendatangkan rezeki bagi yang memelihara. Apa saja tiga jenis burung yang mitosnya dapat mendatangkan rezeki tersebut? Berikut daftarnya. 1. Burung Pipit Burung pipit kadang dianggap hama bagi para petani padi Hal itu karena burung pipit sering memakan padi yang sudah mulai berbiji di sawah Namun tak banyak yang tahu bahwa sebenarnya burung pipit mendatangkan rezeki Menurut cerita Turun Temurun, burung pipit yang datang ke rumah akan membawa rezeki dan kabar baik bagi penghuninya Burung perkutut. Burung perkutut juga dipercaya mendatangkan rezeki. Cairan jika di desa-desa, utamanya di Pulau Jawa, banyak masyarakat yang memelihara burung perkutut. Burung perkutut yang dipelihara biasanya adalah jenis perkutut lokal yang ciri fisiknya lebih kecil dibandingkan dengan perkutut Thailand atau perkutut Bangkok. 3. Burung Walet Jenis burung yang satu ini mungkin memiliki alasan paling logis mengapa dianggap mendatangkan rezeki Hal itu karena sarang burung walet memiliki harga jual tinggi. Sarang burung walet banyak dicari untuk berbagai kebutuhan seperti obat, berbagai macam penyakit, dan bahan baku kosmetik.